Saji banget, oh. Alpha. Tuh. Yes, dari kemarin-kemarin berharap buat Alfa keluar dan kali keluar. Akhirnya dari pertama ya? dari hmm. pertama kali di sih sebenarnya ini masih jadi pertanyaan. Yes, dan belum jadi pertanyaan banget. Sebenarnya gua kira keluar Alpha duluan tuh di MPL. Di MPL. Kenapa? Karena udah empat kali di buff loh dan masih belum ada yang menggunakan Alpha sebagai jungler di MPL tapi di MDL kali Kali ini MDL memberikan permainan yang luar biasa, bahkan hierofik yang cukup mengagetkan untuk Profesor Gio dan juga saya sendiri. Ya. Tapi kali ini ingat balik lagi dengan high, risk, high return. Kita belum lihat high nya tapi mereka sudah mengambil resiko yang besar dan bakal membawa game ini ke arah mana? Kita ha. akan saksikan. Dan harusnya dari tim udah sedikit ketakutan si panggung. Jadi minimal nggak ketakutan lah, minimal tuh dia kayak wow, berani banget. Atau nggak butuh jaketnya berdiri ya? ya? Bolu jaket ya, bolu kuduk? Oh iya maaf. saya kira bolu jaket kalau gitu. Kuduk gitu ini kan PA-nya Girlflex. Apa? Kuduk. Sip. Bolok. Galah, galah. Lok lok cari-cari. Oke, coba berapa orang kita langsung masuk saja ke game yang kedua. Alpha jungler. Enemy Apakah enemy kandang. kali ini bakal berhasil oh. mendapatkan poinnya? Dan membuat 100% win rate di MDL Season yang ketiga. Betul banget. Sudah ada Thama dan juga Lexi yang akan saling berhadapan di mid lane. Sementara itu Silvana dan juga Alfam kali ini langsung objektif ke arah Paul buff-nya. Dan di bottom lane dan juga di top lane. Sementara itu Malika akan berhadapan dengan Gumini, Kevin Zee, dan juga seorang Elise di dan yeah. kali ini Lexi tahu dia mau hero -nya lagi besar banget di early. Jadi mau gak mau dia bakal coba untuk paksa di arahnya. Dan bahkan lihat tiga player dari tim XCN kali ini bakal coba untuk mengganggu pergerakan atas tim Onyx Prodigy. Servit Lance di depan sana sama udah buka bakal cover alisnya pun sampai mencoba untuk datang tapi ternyata sudah aman terlebih dahulu iya. Gak jadi. Rame ya tadi yang mencoba untuk nyolong buff milik Tapi Shored yang benar Lash. kayak gitu dibandingkan yeah. KevinG sendiri. Yang benar, benar, benar kayak gitu. Jadi dua-duanya takut kan. Sampai yeah. tadi kalau lo sadar Birul tuh sampai lempar ke arah jungle, uh -uh. karena di, biar dia tahu kalau oke okay, gue gua bakal datang kalau misalnya gue diperlukan. Oke okay, dan kita lihat sekarang Nial menjadi korban seperti ya. Dari arah servetless masih ada flicker yang bisa menyelamatkan dirinya. Sangat berbahaya sekali. Berbahaya sekali yang dilakukan oleh seorang Neil yang cukup maju ke sana. Alright, di sisi lain dari seorang Pak Wito kali ini masih berada di posisi cukup unggul. Dan bahkan Mountain Shocker dibuka. vision terlihat hampir saja ke mini di take down dengan ada seorang Morena, ingat. Crowd count seorang Morena, itu sakit dan bahkan burung-burung merpatinya masih bisa mengeluarkan true damage. Gio udah juga, Profesor. Yoi, masih ada true damage, setelah itu Servetless. Coba untuk mengambil pundi-pundi gold dan juga XP tentunya dari jungler yang akan diambil Servetless. Sementara itu sudah ada Silvana, Miel di situ. Coba untuk memberikan vision kepada teman-temannya di mana letak keberadaan dari teman-teman atau lawan-lawan. Alright, lain line Brody-nya berada di gold lane. Kali ini harusnya dari seorang alis agak sedikit kesulitan. Dan bahkan bakal di stun begitu saja. Daniel dan juga Morena. Memiliki untuk mundur terlebih dahulu pada pemain dari tim XCN. Juga gak mau memaksakan dari midline. Karena leksinya udah punya seperempat darah. Malika udah punya satu buah Black Dragon Form. Dari tim XCN kali mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle. dari Pak dari serga Minis coming. Bakal coba kebuka visinnya. Dan bakal direlayin. Oh, direlayin begitu saja pasti. Gak ada kontes terutama dari tim Onyx. Diiji, karena juga kita lihat posisi dari Streetlight cukup jauh juga dari arah turtle-nya. Sementara itu Biru. Tornopan coba memory. untuk oh, mendapatkan. Mati Biru lah harusnya. terlalu luar biasa sekali. Karena Fars, kenapa Turo pasang memori. Itu cukup besar banget di arah bottom lane. Ada Aipo di sana. Aipo seorang diri. Ada Nil. Nil belum level 4. Memilih untuk mundur dari seorang Kevin C. Di arah bottom lane. Dapat pemain dari tim kali ini, mendapatkan keuntungan dengan raja first blood dan juga star yang mereka amankan. Oh, Lexi juga harus pulang sementara itu dengan bola-bola manisnya, tiga sekali-sekali hit lagi tuh. Disentil dikit melayang dia ke bulan, kalau enggak, bahaya banget tuh dia nggak bisa balik tuh. Bener banget, untung aja ada order brilliance, karena kalau hmm. ada order brilliance itu dia bakal di -pick off dan bakal rugi banget untuk tim XCN. Kenapa? Kalau dia ter Kemungkinan besar dari Tim O'Niq bakal rotasi karena bottom lane. Dia bakal coba untuk memaksa ke arah seorang Kevin Z. Walaupun Kevin Z punya flicker sekalipun kalau udah terjepit dengan adanya Hurricane dance itu gak bakal bisa dikeluarkan. Begitu saja. Aku mau nanya deh sama Profesor KB Kenapa Kenapa lebih memilih Brody sebagai god lane dibanding jadi jungler? Ya kalau misalkan kayak tadi aku bilang sebagai jungler Brody ini termasuk jungler yang agak lama untuk mengamankan jungle-junglenya. Jadi akan lebih baik dia mengoptimalkan dirinya untuk mendapatkan gold sebanyak mungkin, secepat mungkin. Karena untuk sekarang ya, priority farming malah menurut aku yang paling utama tuh di gold laner. Benar, benar hmm. banget. Karena junglernya agak sedikit sulit sekarang. Dan Dipotong 50% persen uh, menit. Langsung saja ada WGDS 7 ke arah belakang. Tapi ternyata alpha nya masih bisa bertahan hidup. Ada satu boh ultime dari seorang Tama. Papan catatan dikeluarkan oh. tapi yang bukan dewa kipas. Nil terkena damage di balikir di sana. disana. Dapatin satu poin tambahan. Lexi memberikan damage sekarang seorang gemini game. Dikapasnya pulang, maunya dikoyang dapatkan. Satu bahan. Demet sudah direkondisi, menumbangkan oh. satu poin tambah ada Kevin Z. Lagi-lagi dapetin poin ini nggak boleh begini terus. Ingat XCN kalau Brodinya dikasih makan, dia bakal fed banget di arah late gamenya. Bahkan di sini Brodinya dia nggak bikin item given. Kenapa? Karena dia berada di gold lane dan sangat untung banget dengan dia punya sebuah flicker. Iya, dia masih tajir melintir juga dari seorang KVG ya. bener kata Oji, fat banget, gemuk banget. Dan kalau kita lihat haiponya mencoba untuk menungguin Sekarang seorang KVG di sana masih ada flicker untuk mundur kali ini. Apakah masih bisa selamat di oh. Justice dan terkonek atasir Harus mula sangat seorang morena morena dan objektif gaming diarahkan ke Arthur Toll yang kedua. Oke, okay, kali ini video udah punya kenalka strike. Oh, coba dibagikan lagi kenalka strike-nya. Ternyata dia nggak mau lebih. Langsung ada satu buah Alpha. Ya, Ih, sondain di bottom lane. berhasil dapetin satu poin tamat atas ini. Yang udah gue bilang, XCN, eh, sorry, Onyx. Dia berkali-kali berada di posisi yang cukup unggul. Tapi ternyata ketika di game yang kedua, mereka kadang-kadang suka melakukan kesalahan-kesalahan minor. Dan ini bakal iya. menjadi kesulitan dan Malika oh. sebelum dia berubah. Rugi dan Rugi dia lewat. Uh -uh. Dia udah ditumbangkan, Dia udah kehilangan belakang. Tak dia kehilangan di arah mid lane. Sayang banget. Kalau menurut gue si Profesor KB. Iya, agak sedikit waste. Tapi emang mungkin tidak ada pilihan lain selain melakukan Black Dragon form. Tapi permasalahan utamanya adalah dari segi turret. Ketika bottom lane-nya udah hancur mau tidak mau. Emang Onyx Prodigy secepat mungkin harus... Taipo dengan KBZ. berhasil mendapatkan satu poin. tepat, Tapi ternyata satu uh. poin ini tidak bisa mendapatkan darah untuk seorang Brody. Karena yang dapetin poin adalah dari Morena. Kalau tadi dapetin poin dari seorang KBZ mungkin beda cerita. Oh. KBZ kalau boleh pulang, pokoknya digoyak. Dibaikin ke atas, bisa fitless, masih ada gajian untuk seorang Birol. Iya, tadi uh, kalau kita uh, lihat uh, nilnya masih almost. bisa selamat. Hampir Sniper inap kali ini Tama harus hati-hati. Di sini dia sendirian, gak ada siapa-siapa. Walaupun dua pemain dari XCN West bandit pulang. Dia harus tetap menjaga stabilitas dari positioningnya. Sementara itu dari Malikanya kali ini berada di top lane coba untuk clearing minion terlebih dahulu, nggak mau terlalu gegabah untuk ikut war karena dia sendiri juga tadi udah kehilangan Black Dragon form sebelum dia mundudar ya. Oke, okay, kalau menurut gue sih Profesor, tadi kalau misalnya dari seorang deal-nya tumbang, itu dia nggak bakal dapetin dari Silverfistless. Tapi ternyata di sini Nilnya masih punya satu buah ator dan dia bahkan masih survive. Sayang sekali Silverfistless sudah ke -pick off dua kali kerugian yang cukup banyak. Meanwhile di sisi lain, Ricky Vinci masih farming dan bahkan Morena sendiri pun masih punya hmm. damage yang besar Aduh, banget. Ada wadah kenden justana ke arah seorang Neil yang juga real world manipulation yang dilakukan oleh seorang Tama. Memulangkan seorang Neil yang cukup outside keberadaannya. Setelah All itu, right, Birul. Biru. Dia ada top land Neil untuk menutupi dahulu. Tama is coming tapi ada hypo di sana belum ada Ricky di sini keluarkan karena hypo masih cooldown reduction dan di depan sana ada seorang Malika yang tang tidak diranggung tidak diranggung menuju ke seorang Birul biru, biru setengah menumbuk masih bisa menghindar damage terlalu besar dan oh. ke turtle lagi-lagi di amankan oleh tim exchange Excel mengamuk kali ini Profesor Kabe iya entah kenapa tadi tadi ya bisa dibilang pick off pick off karena Birul memang pick off yang paling nyaman dan dia mau dilakukan tapi Kevin tidak belajar si dia tadi kenapa kan. siapa kali ini dan double kill di amankan oleh seorang Pak Tuh, nya, masih ada, dan keringnya masih ada. Ditungguin begitu saja, oh. dan keringnya udah kena lepat-lepat, oh. Rena ditungguin. Bangin orang seorang Tama, Tama menggunakan YP ya bukannya swap pertama Kali ini bener-bener posisinya Resesi bagus tamanya. banget tamanya dan bakat. lihat oh. Lelet banget itu bagaikan. Kita disuruh ke warung sama Mak Lelet banget gak jalan-jalan. Mager ya? <laughs> banget. <laughs> Tadar manipulasi yang juga dikeluarkan oleh seorang tamanya mencoba untuk menghilangkan Malika. Tapi memang damage-nya masih belum bisa dimasuk terlalu dalam ke arah tubuh Malika naga-naga yang hitam, sementara itu biru dan juga Servet mencoba untuk farming terlebih dahulu. Karena mereka sadar itu tertinggal kill dan juga kill yang lumayan. Berbanding dua dan juga berbanding 500 perak. Dan sementara itu kalau lihat Gemini dan juga Malika saling berhadapan. Ada Lexi juga di situ mencoba melakukan. Ter-shutdown sudah dimatikan seorang itu itu Sebenarnya bisa dibilang ini adalah miskomunikasi. Dimana keberadaan dari Sarah sudah bahkan berhasil dapetkan balikannya. Oh. Gak boleh pulang maunya dikoyang. Mega Gel dapat suara sama. Lexi terdisa suara diri. Tapi mereka harus kehilangan satu buat turretnya. Mereka harus mundur. Imbira Jassi dikeluarkan. Skill darah belakang. Spiro Malva jangan berhasil. Tapi ternyata ada papan catur dari Dewa Kipas. Oh. Yang ngebuat Morena harus tumbang. Lagi dan lagi terbaiting. Dan tim makes it. Lexi oh. gak boleh pulang maunya oh. dikoyang. Dan Shadon. Oh. Dapetkan sirbitless darah top lane. Langsung di begitu saja. Aja tadi ketika tamannya berada di posisi yang sangat nyaman. Dan nilnya, tadi dia barusan ngebuang flicker begitu sia-sia. Padahal, itu udah pasti kena dari stanya Dan tentu kalau misalkan dia lakukan Imperial Justice, Haipu udah pasti terangkap. Tapi dia masih mau untuk keluarin flickernya. Lain yes. banget ya. Iya. Yeah. Yeah. Dia harus kembang soalnya. Mas, maska kulit ya. Lebih karena soft skill yang terbuang sia-sia sih kalau menurut mm -hmm. gue. Dan di sini, virul kayaknya bakal menjadi incaran dari game pertama ya. virul yeah. bakal menjadi pilihan goldennya. Dan menurut gue itu adalah salah satu hal yang benar kalau kita nggak bisa ngincer kara junglernya kenapa nggak kita ambil aja wajar buat itu main. hal wajar ya, buat hal wajar ya. menurut gua. iya dan uh, wise choice lah wise choice tapi sementara itu kita demi ya <laughs> <wise> choice. <laughs> tadi XCN memang di early udah cukup baik tapi ternyata Onyx bisa cukup bangkit juga kalau kita lihat survei Valencia udah mulai ngamuk juga walaupun mereka udah kehilangan tiga buah turtle ya tiga kali turtle. tapi mereka juga masih punya kesempatan untuk mengamankan satu lord yang pertama akan Oke langsung menunjukkan sororina gaper lihat apa yang terjadi ada di sana kepapa caturoku oh. kamu combro Malika datang tapi ternyata kedelai hitam ini sedikit terlambat Neil bersinjabatkan hypo sedikit rugi kau menurutku aku kena karena akhirnya oh. masih survive. kena kau serai kemirinya kena Malikan belakang sana serviceless menggambarkan pain nambahkan Malika bututnya nggak bisa berkoya kali ini Profesor dan juga Giyok Iya, Servetless juga mendapatkan Double kill Kalasar Lunok Siring tolong luka anak-anak Karanir yang udah gak menyapa apa lagi Triwoking for Triple Kill Oh my god Ketorok part of Beverly yang gak berasal Faster kill dan Double Kill Lihara banget somblet Wipeout Untuk exchange Ini bencana Mereka wipeout ketika Papa Lord Yang terhormat muncul di Wair of Thou Iya, everybody dead now Everyone looking for Lord Belum sebesar inggring loh Bagus. Oh, Bagus. <laughs> tapi kok ngerti juga, gua gak ngerti artinya apa? Gue juga, gue gak tau ngomong apa baru kan. Gak apa-apa, yang penting coba dulu. <laughs> iya benar Pada itu Morena balas, reward pada nya Viral Ava menyelamatkan dirinya dalam mencoba untuk arah ke Ores buff. Walaupun ada damage yang masuk dari Mountain Shocker dari seorang Servite Lance. Tapi masih bisa menyelamatkan seorang Morena. Kalau mau memilih mode terlebih dahulu dengan ada Glowing one Oke, okay, dia butuh Moving Speed. Dan dia butuh Burn Fire. Dia nggak bisa pakai Holy Crystal, karena bisa dibilang memang damage-nya besar, tapi unik effect yang dimiliki oleh Glowing One sangat penting untuk mending, seorang IFA. Mending news One sih kalau, kalau, kalau kataku, okay. untuk utama. Tapi di arah mid kali ini, Virul, bakal coba untuk Vision begitu saja. Apalagi untuk hormat sudah oh, datang, dan lihat poke damage yang terlalu sakit dikeluarkan oleh Tim Monique Brodigy dari top lane help the seorang diri Mereka cabut temen Udah ada current dikeluarkan Biru udah mengeluarkan satu buah asap kebulnya Mereka di belakang sana Orang dikeluarkan seorang legship Kita danyang ada Orang kemudian harinya Di arah tobin sudah cair di tempatnya Emang masih melainkan nil Kita begitu saja belum dimasukkan oh. di pada begitu saja Kita diri. satu begitu lagi di arah top begitu Morena, Kita berikan satu begitu saja begitu saja Kita berikan dikeluarkan ada Dewa Kipas oh. Jamie Kita dabang, Ini. ini bencana! S3 kehilangan tiga playernya, maka Brody dan juga Luna mencari satu wow. Everybody set dan benar-benar aja 2-0 bisa diamankan oleh Onik Brodiji, walaupun sempat terseok-seok di earlynya. Tapi mereka menunjukkan kualitasnya dengan Isunsin Sirkuit Lens, tapi yang benar-benar on point buat menurut aku adalah seorang taman dengan IP-nya si Profesor IP, atuh. YP, YP, YP, IP. IP YP,